Sampai kapan kamu akan seperti ini? Ayo, segera kosongkan piring kamu, atur kembali tubuh kamu. Mari kita berpuasa. Ternyata efektivitas dari puasa itu sangat luar biasa. Tanpa kita sadari, ketika kamu merasakan dehidrasi dan kelaparan, ternyata kamu sedang membuat sel darah merah kamu melemah, dan akhirnya sel darah putih bisa masuk untuk... Dan menghancurkan seluruh virus dan bakteri yang ada di sel darah merah agar tubuh kamu menjadi segar, dan juga oke, okay, serta kembali fit. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, temukan sehatmu dan kembalilah bahagia dengan berpuasa.